Yuuu yeah. Yuuu yeah. yeah. <laughs> <Maggi. laughs> Ini lagi persiapan, mau berangkat bersama Meti, Sani hari, Tim hari ini Meti, Sani dan Depoy dan Bisa Bisa Hari ini kita ke daerah Daerah apa sih? Greenfield ya? di eh? Garden ya? Ya, Green Garden. garden. Baginya dua baju. Terus apa? Bagus backgroundnya Dua baju terus akarnya dia sepuluh, bukan gak, resepsi doang, reservasi tadi jam 10. Terus nanti hapus ulang makeup. Asal eh Zuhur sama Asar. Tuh, penuh banget loh. Ini. Yo. Inilah yang kan Rum. Satu, dua. Oh, sana. Halo, yang pegang dia, gue takut bergetar. Burger. Oh my god. Kita udah sampai, udah beres-beres. Ini pengantinnya. Hai. Hai, guys. Hai. Ini bukan rambut ya. Ini busa. Kita mau pakai adat Jawa, udah pakai baju pengantinnya. Nah, mulai makeup ya, Kak. Okay. Dengan Kakak siapa namanya? Aji. Aji, yuk Lancar ya, lancar. Pas ini bener-bener dari kita. sini doang aku. Suka enggak? Cantik yeah, <laughs> enggak? Ya. Cantik enggak? <laughs> aku pakai baju Jawa ya, guys. Aku mau rekam bajunya. Mas nah, berantakan itu. Nah, share itu yang suka nanya adat Jawa, share itu. Tuh, nah, bisa kan? Nah, waktu kita pernah bikin tutorial kan enggak pakai melatih ini kalau melakan lawa. Uh, asik muter kontennya, mantap oh, inisiatifnya uh, uh. uh, Mantap ya Udah ya, sukses ya Caranya nanti ganti bajunya uh, Jam 1 Paling telat jam 1 lewat 15 Pokoknya jam satu ya Karena kan mau sholat juhur Nanti hapus ulang Kalian buat sholat asar Nanti dihapus bersih nggak seperti soal jihor nanti sambil nunggu asar asalkan game 3 kurang sekarang kan iya. oh, sambil nunggu asar kita um, make up oke okay? okay. ya, sukses ya udah sarapan belum udah udah udah udah udah udah udah <laughs> <laughs> yeah, Iya Duduk dulu dah sambil nunggu dipanggil. Ada uh, pagar yang belum di makeup? Oh, si. Pagar ayunya tuh, lagi di makeup. Nanti nih ada di tiktok nih, before afternya ya. Kipasnya disediain tiga, Masya Allah. Tuh. <laughs> Nekop ibu. halo Ini Cantik Coba udah Nah Nekop, neng. <laughs> so, Seperti biasa kita bersihin lagi Habis selesai Nekop pagar ayu Semuanya dibersihin pakai disinfektan Nah anti corona. kenapa sih <laughs> ada kak Ali copornya. Kopor deko ya. tapi Iya aku sabit agak agak ini agak ringgit ringgit. Kita lagi istirahat nunggu pengantin ganti baju dari tadi sebenarnya. Udah selesai makan juga malah tadi kita ini. Yang biasanya nggak instastory, story, enggak story. Eh, lupa bangun oflo kok Kita tadi udah makan, udah ngebaso, basoannya enak banget. <laughs> yang punya hajat. Sekarang kita lagi menunggu jam 1 ganti baju. <laughs> oh iya nih, nih. enak nih. <laughs> oh, iya, ini. Iya, ini. Iya, iya. Dan coba iya, iya, salah iya, minum nih. yang punya teman ya. Enjing dia apa Minum. <laughs> Uh, rasa vanilla latte, tapi less sugar oh, Enak sih, bisa. Murah lagi oh, Biasanya kita bube, way, bube, yeah, itu <laughs> bube Kucek <laughs> dulu Enak bisa gitu Bukan punya kita Oh, punya gue nyalu. Tuhan mereka sedang berjuli Jaga mereka, jaga iman Abis sholat kita pakai lagi SPF dari Moonshot Ini makanan Hadiah aja sample hmm. Tapi ini kurang ini. enak, terlalu thick Goceng. Boleh minjem lagi? Dia bikinnya kayaknya eh, dia di belakang-belakang ini juga bisa ngajak tuh. Oh iya. <tik> Yang satu udah ter-touch. Belum. Oh, belum. Tuh udah pakai lip, lip tint. Oh, mau pakai ini nih okay. lagi pakai alis tuh. Alis. Kayaknya bagus, kita Re. begitu pakai alis. Kira, abis Ais makan, itu. abis sholat, Rita lagi Kamu, <laughs> kamu, Rita, apa? alisnya dong? Diludahin <laughs> <Makanya kaya>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <suri> bibir juga dibaca, basahin indong ya. <laughs> <gigit -gigit ya gua <laughs> Weh, pasti kalau lagi pakai alis, mangap ya. <laughs> <laughs> <laughs> iya, gua sih yang gitu. Prometi. Kok dia lu, pas ke lu ngeblur sih, pas ke depo ya? Enggak, pas ke lu ngeblur. Mumpung eh, mau minjem pensil alis, mah rekamnya dia dulu aja. Asik, sudah coba diukur oh, ya? pakai menggaris. Asik, <laughs> mana sikat? Eh, asik lu lagi ngisi ujian paket ya? <laughs> ujian ini sepuluh seperti... habis pakai alis, kita langsung beres-beres untuk persiapan Kali. makeup, persiapan makeup, Kaling. ini ini di sini aja sini. Ini punya apa? Yara ya. Oh ya iyalah. Bagi dong. Punya Yara. Ini enak ya enggak modal. Yes. Oh ini ada kolomnya juga, kolom. Oh ya iyalah, kolom. yang warna hijau. Gak itu mah yang Johnson, oh, oh, itu mah yang Johnson hijau. Ini mah itu, mambani gua. Makanya gua, lu tau ambil itu temannya Huawei. Gitu. Dad. Oh. <laughs> <That. laughs> <laughs> Kita beres-beres dulu, mau <laughs> <laughs> <No> makeup <laughs> Udah datang, mau ganti baju ya. Mau sholat zuhur ya? Iya, mau sholat zuhur oh, dulu oh, Ini dicopot-copotin dulu ya? Di ya, ya Oke okay. ini tuh benar-benar bersih ya sampai lem-lem semuanya lem-lem semuanya tuh diangkat semuanya karena kan kalau udu, ini nggak boleh ngehalangin udu, makanya kita harus bersih lengkapnya sampai bare face hmm. jadi dihapus tuh beneran dihapus bukan di retouch kita coba saya aku Saat sedikit lagi nih kamera, bagus, oh, iya, sudah ya. ya, selesai, kita video ya, ya kayak tadi ya, tinker, oke di situ aja liatnya, yuk, mulai, mulai, yuk, ya, kiri. Sampai aja ya sayang. Ya, gini ya, Aku pamit ya, sayang kasih iya. lancar, eh, lancar sampai nanti malam ya berkah ya. ya. Oke, okay. ya. oh, gimana kakak? Sepanjang baik oh, Dari awal udah pakai ini tinggal Waduh, makasih. udah sama ini hujan bertah ya Amin ya Erfai.